Ibunya rela menjahit baju buat dia demi menghemat uang. Tak ada uang. Nak. Itu ungkapan ibunya. Kemudian dia terperanjat dari lamunannya. Dalam hati dia berkata ia menyesal tak pernah bisa Mengabarkan, mengabarkan berita, berita bahagia ini kepada, kepada ibunya. ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel pengetahuan kita Pada video kali ini Channel pengetahuan kita punya cerita Kisah seorang remaja Yang mampu membuka mata dan telinga dan mampu menguak asa Yang mampu bangkit dari keterpurukan keluarga Dan nyata menjadi seorang yang luar biasa Mari ikuti kisahnya Jan kau. Iya. Benar itu namanya. Jan kau. Seorang pendiri WhatsApp. Sebuah aplikasi yang sering kita gunakan di HP Android kita. Jan kau lahir dan besar di Ukraina dari keluarga yang relatif miskin saat usia 16 tahun ia nekat pindah ke Amerika demi mengejar apa yang kita kenal sebagai American Dream Kemudian pada usia 17 tahun, ia hanya bisa makan dari jatah pemerintah. Ia nyaris menjadi gelandangan, tidur beratap langit, beralaskan tanah. Untuk bertahan hidup pun, dia bekerja, sebagai tukang bersih-bersih supermarket hidup begitu pahit kau membatin di dalam hati hidupnya kian terjal saat ibunya didiagnosa kanker Mereka bertahan hidup hanya dengan tunjangan kesehatan seadanya Kaum lalu kuliah di Sanchez University Tapi kemudian ia memilih drop out Karena ia lebih suka belajar programming secara autodidak Karena keahliannya sebagai programmer Jan Kaum diterima bekerja sebagai engineer di Yahoo Kemudian ia bekerja di sana selama 10 tahun Di tempat itu juga Kemudian ia menemukan seorang teman yang kemudian akrab dengannya yang bernama Brian Acton keduanya kemudian membuat aplikasi WhatsApp pada tahun 2009 setelah resign dari Yahoo keduanya sempat melamar ke Facebook yang tengah menanjak popularitasnya saat itu Namun mereka berdua ditolak Facebook mungkin kini sangat menyesal Pernah menolak lamaran mereka Setelah WhatsApp resmi dibeli Facebook Dengan harga 19 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 224 triliun rupiah. Jan Kaum melakukan ritual yang mengharukan. Ia datang ke tempat di mana ia dulu saat umur 17 tahun. Setiap pagi antri untuk mendapatkan jatah makanan dari pemerintah ia kemudian menyandarkan kepalanya ke dinding tempat ia dulu antri mengenang saat-saat sulit di mana bahkan untuk makan saja ia tidak punya uang pelan-pelan air matanya meleleh ia tidak pernah menyangka bahwa perusahaannya dibeli dengan nilai setinggi itu Ia lalu mengenang ibunya yang sudah meninggal karena kanker Ibunya yang rela menjahit baju buat dia Demi menghemat uang Tak ada uang nak itu kata ibunya Kemudian Jan kaum tercenung dan terperanjat dari lamunannya Ia menyesal tak pernah bisa mengabarkan berita bahagia ini kepada ibunya Memang rezeki datang dari arah dan bentuk yang tidak terduga Remaja miskin itu Yang dulu dapat jatah makan Kini sudah menjadi triliuner Mudah-mudahan kisah ini Menjadi motivasi Bagi sobat-sobat channel Pengetahuan kita, agar tetap semangat, jangan berputus asa, karena ada masa-masa kesuksesan yang akan menunggu di depan mata. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.